Wow, lihat teman-teman Kakak menemukan harta karun Wow, ini sepertinya harta karun jajana nih teman-teman Ini sangat berdopur teman-teman Wow, kita harus mencari wadah dan membersihkannya Oke, let's go Ini dia teman-teman, Kakak sudah menyiapkan wadahnya ya Kita mau ambil satu persatu Sementara, Nani Wow, ada berapa ini teman-teman Kita hitung ya, kita sami hitung ya kita sudah mendapatkan dua Ini yang ketiga teman-teman Apa ini ya? Wah, sepertinya ini bukan Yupi Apakah kakak akan menemukan Yupi teman-teman ya Kita cari ya teman-teman ya Wow, banyak sekali ya teman-teman ya Jajanan nih ya Wow, simpan teman-teman Oke, ada berapa ini teman-teman ya Banyak sekali ya teman-teman ya Wow, betul Wow, Yupi ternyata teman-teman ya Wow, besar sekali ya Oke, kita ambil lagi teman-teman Oh, wow, tersisa dua Kakak ini yupi lagi teman-teman Wow, Yupi teman-teman Mantul Terakhirin teman-teman Oke Wow, kakak sudah mendapatkan banyak teman-teman Kita harus membersihkannya Let's go Sekarang ini dia akhirnya Tapi kakak perlu wadah ya teman-teman ya Oke sebelumnya Kakak sudah sebelum menyiapkan wadahnya ya teman-teman ya kita tahu se lama-lama ya kita langsung saja cuci-cuci -cu -cu -cu ya teman-teman kita cuci yang ini dulu Wow mantul. ini teman-teman mau -teman. oh, ini permen gula kapas edisi koala oke simpan ya teman-teman ini jajanan koala Oke, kita ambil lagi ya, Ini ada teman-teman Mantul, ini teman-teman Ini Yupi Gatot Kaca Wah, kita simpan Wow, banyak isinya teman-teman ya Kita bagi banget nantinya Oke, okay, ini besar juga. Wadidaw, ini Yupi, Yupi Strawberry Kiss. Good for your are tasty. Wah, siapa suka strawberry? Oke, okay, lanjut. Wow, ini permen. Teman-teman, isinya banyak ya. Wow, ini permen, Kiss Hello Kitty. teman wah wow, warnanya menjadi pink-pink uh, oh ini ternyata lollipop lollipop princess, oke okay. siapa suka lollipop jangan lupa sikat gigi ya kalau sudah makan permen teman-teman apa ini wow ini ternyata permainan raksasa play Edisi Progen. Mantul. Lanjut. Bajukan apa nih teman-teman? Wow, ini mm, mie. Indonesia, mm, mie Korea. Oh, Jajanan mie. Oke, okay. simpan. Lanjut. Mantul-mantul. Apa ini? Wadidaw, ini daun coki-coki jadi si Upin dan Ipin. antul isinya banyak jangan lupa bagi-bagi ya teman-teman hai, -teman. ini hai, hai, hai, karakter strawberry oke okay, mantul lanjut tak usah lama-lama ya teman-teman ya kan habis ini kita harus belajar oke okay. ini apa? Oh wow, ini permen karet ini sih, permen kapas wow, mana sih sepertinya teman-teman ya poinnya oh, terakhir apa ini teman-teman penasaran siapa yang tahu Bentar ya, wow, ini ternyata permen lagi, permen Yupi, edisi Apple. Oh, Oke, okay. kasih teman-teman, kalian sudah temenin kakak berburu harta kanun? Makasih sudah nonton, ya. Jangan lupa like, subscribe, like, dan share. Makasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.